Jadi saya paling menikmati sama bakarnya dan dia adirnya ahli ahli <laughs> di sini alinya, Ahli. core of the core tentang <laughs> bagaimana membuat video yang baik dari tata cara pengambilan sampai pada proses editing sehingga bisa disajikan menjadi sebuah performa best bagaimana mantap. <laughs> ini banyak orang oh. drop, drop, saya pakai penyedot, oh. saya pakai lt itu yang dia bisa pinjam boleh semangat, nah, ya. untuk penyedot nah. eh, jaringan supaya jaringan optimal. Nah, tetapi ada maksudnya ya. ada kapasitas maksimalnya yang harus dipenuhi dia. ya makanya nah, kita pakai itu. karena kalau kita pakai harus hp dia ya, paling berat 10 sampai 20 Mbps nah kalau kita pakai ini bisa kita sedot sampai 30 atau 50 naik kalau banyak orang kan HP semakin drop nah, kita kalau recommended atas bawahnya 50 iya kalau bifanya 100 maksimum enaknya 100 uh, masih bisa kita dorong live streaming kekuatan live nya uh, 4, 4 empat enam atau 720 <tuh> kalau dia masih bisa dapat dua puluh Tapi kalau tim dari itu kan ya 360 an kita pakai yang pecah. Enaknya ya. paling yang terbilang dari bisa ada yang Ya, ada. <tuh> <tuh> <tuh> nya lama memang. Ya. Jadi kita mau Adobe yang mana ini? Mau oh ya. dipakai eh susah. Susah. Apalagi kalau gambarnya sudah berdiri. Oh, ya. panjang padah. Ya. Enggak semua. Jadi tapi kalau di Adobe kan kalau berdiri bisa kita ngontrol gambar. Ya. tempatnya itu tempat aja tuh kain ya, kan oniser jadi kain-kain anunya. Kain, kain uh, pemandiran yang, gitu kan gitu, pikirnya di blur iya. gitu ya. Jadi kita lompakan itu Pak selesai itu. Oh iya, iya. ya. Ya. Setiap uh, Polsek kami buat uh, tim tim. Buat ide cerita, membuat iklan singkat tentang Polres. Uh, ya. ya. Durasinya dia ya, lima menit. Jadi semua pemain itu dari mereka. Dan mereka ajarkan bagaimana editing yang sederhana, yang bisa dilakukan iya gimana, Bu? ya kalau, kayak ini ya kan, ya. harus studio kan, boleh, bisa? Hah? saya bisa juga, di luar seluruh apa? saya bawa laptop, bawa ya. lewat bukannya tetep buat laptop tetep bawa laptop masalahnya bawa laptop mana, banyak melisi juga laptopnya laptop Sampai lewat HP juga gitu. bisa, Odan? kita download Kirimaster di, di HP, bukan okay. saya ini Kirimaster yang tidak ada logo yang yang frontnya, yang premium ya. Ditangkan dulu, bagaimana sih oh, uh, ya. Membuat sebuah produk Yang pertama ya. video itu jadi Kotonan yang banyak disenangi orang Atau berkualitas apa langkahnya itu pertamanya harus hafal harus hafal ya yang paling utama itu si alam ya alamnya ya karena oh, si si iya. pasti akan menbohongi iya. iya. ya alat-alat alatnya pasti oh, saja ya kenapa orangnya kan iya. terus orangnya yang bisa uh, apa skill-nya gambar teling juga harus iya. iya. jadi itu dari pengalaman lihat, mendengar, pengalaman sampai bisa orang um, gimana. Jangan ya. takut salah Jangan takut sebuah Bawah takut itu harus ada rancangannya Iya Tangan-tangan itu orang ah. yang ngambil paham Tapi tidak terpikir di sini rancangan apa itu? Kan ada skenario cuman. kan? Iya Intinya sih gambar-gambar Dia tidak ada suara Tapi dia bisa bercerita gambar itu Iya Semuanya gak gitu Tidak ada Suara kita Iya Tetapi Orang teman -teman teman -teman teman -teman teman -teman Ya, itu biasanya gimana? Dia bercerita, jadi yeah. ada poin-poin yeah. uh, dan tujuannya apa? Jadi it's orang bisa uh, untuk menyampaikan pesan itu? Uh, pesan itu hmm. kan harus lebih fokus ke narasumber Kalau ini, apa yang dia mau bicarakan Semacam objek, apa yang kita mau memperlihatkan Ya kom kita jalan dari nantiai eh contoh kecil kita ke kita sekolah Bang kalau mau ke sekolah itu apa dulu awalnya bangun pagi mandi habis mandi pakai baju jalan ke sekolah sampai ke sekolah belajar pulang lagi ke rumah itu sudah jadi satu cerita wow. Ini juga kemaan Iyakira kalau saya mandi yang harus langsung. ya, manisnya harus ngapain gitu kan ya. oh. berarti kan kalau seorang pengambil gambar itu sudah memiliki sebuah rencana dia tidak akan ketinggalan momen ya. Ya. karena momen uh, peristiwa yang akan kita ambilkan itu kan sesuatu yang sudah pasti tidak secara tiba-tiba gitu kayak mandi kan mandi itu kan hmm. ada yang uh, gambar pembantu namanya, ya. kayak dia harus ada sapun, yeah. yeah, hmm. ya lah. Tapi dari satu cerita itu begitu dari pagi sampai pulang sekolah, yeah. jadi anggap besarnya itu sudah ada duluan. Yeah. Ya, sebelum ke TKP itu, seharusnya karena sudah ke TKP, eh, komposisi gambar yang akan diceritakan sudah tergambar memang. Jadi umpamanya kita buatkan catatan buat kameramen, bahwa saya butuh gambar seperti ini. Nanti dia bikin detail. Kalau seumpama dia cerita tentang orang kanan padi, berarti dia komposisi gambar dia sudah paham. Ketika editing nanti kan dia sudah enak disampaikan tanpa narasi yang panjang, sudah gambar langsung bercerita. Begitu. Dalam video itu kita tahu dan sudah ada detail apa nanti ini yang menarik itu ya. misalnya padi yang tumpah dengan jambil istanah, khusus tapi kadang-kadang itu, saya pernah itu kan ini gak terjana ini melihat video-video tapi dapatnya itu gak sengaja ya. ada. Ada, -ada, ada, gak sengaja sama dengan teman-teman uh, ini dok. Ya. kita judulnya liputan demonstrasi tapi hmm. tiba-tiba ricu Nah, insting kameramen harus keluar oh Jadi detail apa yang dia butuhkan untuk dia cerita Jadi dari satu begitu dan Kita sudah tahu apa pesan yang akan kita dapat ya. Kita mendapatkan uh, lainnya lebih yaitu bonus, ya. bonus Bonus, nah, ya, bonus ya ya Karena ada serpian-serepian itulah yang gaya yang bagus Bagus itu ya. ya. Jadi ada biasa video benar, Memang bagus, tapi uh, Akhirnya tinggi, nggak apa aja, tidak ada kayak pesan yang kita penontonnya akan dapat tidak ada. Tugasnya kalau ceritanya tersambung, ya tahu seorang apa ini belum selesai itu kan. Memang kalau kita buat video bagaimana <twier twier désir> supaya penonton itu bisa penasaran. Tadi itu saja, jadi ini sudah selesai kita berikan pesannya apa pak Hendrian? Kita ambil gambarnya dia di pedesaan berarti ya anak kamu yang punya kapur ya gitu ya, yang punya jiwa besar untuk bersekolah, nah itu kan pesannya Jadi, ya, berjalan bersekolah iya. dapat ya, itu diambil ya ada pelajaran yang ulang-ulang ya beda kalau berita kan ulang-ulang nggak -ulang masalah kita itu diulang-ulang karena dapetnya cuma setiap hari kalau kalau dokumenter kita itu tidak bisa harus atau kalau nggak slow motion gue durasinya bertambah terkadang kalau news saya kadang kalau news yang durasinya ditambah apa karena menarik tuh supaya durasi bertambah jadi tapi penitarnya kayak slow motion gitu ya iya Jadi kadang itu saya mendukung syuting dulu sampai satu minggu, cuma durasi lima menit. Ya, yeah. itu file banyak sekali, <tops> tapi harus, tapi, terus, terus saya pernah ya, kan? berpikir kayak begitu buku ya, menjala ini itu kan, Meng mengambil, apa Misalnya sesuatu fenomena yang mau saya tampilkan. Hai, simpan, ambil, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, saya hai, hai, hai, hai, hai, itu hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah, biar gambar banyak nah dia mesti pilih yang mana yang bagus kadang pusing juga kenapa banyak yang bagus tapi dia tidak bisa lari dari ciri ed cerita editor jadi sudah ditentukan sekian durasinya sekian ini sekian ini jadi sudah ditentukan jadi dapatnya nanti kalau kami biasa buat sampai 21 menit harus 21 menit tidak bisa lebih itu makanya kadang sutradara itu kalau kita di lapangan ada perubahan dari cerita itu cerita itu awal. wajar, cerita awal wajar, tapi tidak tidak tidak lari dari Jadi kita yang sudah di dari awal mas pokoknya ya Dan utamanya apa lompat, kak saya <tuk penerbana> bawa nah, yang paling seru kalau dokumen nah, Kita memiliki momen itu yang paling enak. membosankan <tuk penerbana> tapi sangat beres. begitu kita dapat gambar cambing <tuk penerbana> itu hilang. <tuk penerbana> <tentang> hilang <tuk penerbana> kalau file hilang itu record. Nah, <tuk penerbana> <dengan kondisi. tuk penerbana> ya, itu Saya biasa tiga malam itu sudah keluar <tuk penerbana> air dipalungin hmm. sampai tiga hari tidak pernah dapat. Nah, itu kita dapat ya, kemudian, iya, dapat loh, kemana nih supaya bisa dapat? Akhirnya saya cari terpinggir pantai supaya bisa dapat. saya tidak dapat tertibnya airnya sambil tenggelam nih, tidak bisa pernah begini. saya membuat sebuah video untuk melengkapi video saya yang tidak sabar, sambil, sambil di kutu, terjatuh, tercecer, mana <tuh> yang pas? Mata, walaupun, ya, matahari, ambil. karena mau ngambil karyanya orang, baik ya, ya, hanya sepotong, makanya kalau dalam pikir itu itu itu paling mahal. Hmm. Kalau kita ambil itu sangat dihargaikan karena ya, jalan jalan jalan-jalan kan, oh, ini iya. banyak -banyak. <tuk> bagus tiba-tiba ada momen, tapi kan momen ini tunggal. Mana? Mana? Itu, boleh. biasanya kita simpan dulu ya, Jadi semua malam nih bagus nah. Dikamil, lah. simpan aja deh, oh, simpan dulu ya. Bisa kita pakai kemudian itu apa kan? itu awal, itu akhir atau transisi itu betul tidak nah, masalah itu sangat berharga sekali masih iya hmm. karena itu durasi saya aja jadi kadang itu kalau kita nonton cuma pakai jenis iya itu. itu sedikit sekali tapi bayar yang mahal karena kadang itu tiba-tiba kita nggak sangka lewat ada itu jadi bisa jadi banyak yang cari kadang kita menunggu kayak saya bilang tiga hari Yang saya Anda, Anda, Anda, Anda dapat tiga hari. kenapa ya, kita, sengaja, kita itu? Ya. kalau dapat sampai tiga hari pun nah, hari? Berikutnya. itu kejar butet itu Sama orang laporan itu ya harus di semua harus lebih oh, iya. ada, ada kan. Orang lapangan ini, dia tidak mengenyam pendidikan formal, tapi karena kebiasaan yang dilakukan, karena pengalaman yang dia sering lakukan itu menjadi ilmunya. Akhirnya ngerti sendiri. Oh, ini malah karena banyak diajarkan di teori? Jadi <tik> apa biasa saya dapat dari luar? Saya majikan. Makanya saya kan di sekolah-sekolah jauh. Kaya ini saya ini sales, bikin malam supaya dapet saya tahu ini, kalau dalam istilah fotografi ya memang kadang-kadang kita harus membuat namanya garis tengah ini tidak tahu apa namanya kalau dalam istilah kita harus simbang harus jadi center untuk ya. apa namanya ini, ini alam ini untuk apa? Untuk uh, suara ini lebih halus, ya. Mesti pakai sound card, apalagi kalau untuk dubbing, untuk voice over so ini lebih keren untuk voice over karena suara lain enggak, enggak, yeah. enggak terbaca? Ya, yeah. bisa dibilang. Yeah. Apalagi kan kalau ruangan uh, belum kedap suara, ini bisa.